Berikutnya adalah kita mulai masuk ke Google Play Store. Ya, um, untuk mendaftarkan diri di Google Play Store, pertama Anda harus memiliki, membuat tepatnya developer account, Google developer account, di mana ada requirement finansial pertama yang harus dipenuhi, yakni Anda harus membayar 25 US dollar, yang merupakan registration fee dan sifatnya one time, artinya cukup bayar sekali untuk selamanya oke, okay. mari kita coba lihat di ini ya, google play Console ya, anda buka di http play google.com apps publish oke okay. penampakannya akan seperti ini apabila anda sudah punya uh, account google play console ya, anda bisa menekan go to play console nah, kemudian anda masukkan kredensial gmail anda, ya terserah mau pakai Gmail yang mana. Nah, apabila account Anda belum punya developer account, maka Anda akan menjumpai layar seperti ini, ya. Let's create a developer account. Ada juga dua jenis account yang bisa Anda bikin. Yang pertama adalah personal account, ya, untuk diri sendiri, ya, misalkan buat nih ya, for example, kalau Anda student, penghobi, semi professional developer, ya, dan skala kecil ya Anda bisa pakai yang personal. Alternatifnya di bagian bawah Anda bisa bikin account untuk bisnis ya, the developer bisnis dan persyaratannya lebih banyak. Oke. Okay. Untuk personal account Google membutuhkan Anda ini ya, KTP ya, ID ya, valid ID untuk memverifikasi identitas Anda. Tapi yang bisnis account Anda perlu lebih dari sekedar KTP ya, kayak misalkan NPWP ada lagi ini ya, apa namanya SIUP ya, dan macam-macam ada berbagai macam data yang dibutuhkan e, pembuatan developer account ini akan diverifikasi oleh pihak Google, jika Anda eligible, maka Anda e, akan memiliki developer account ketik eh, di bagian bawah nanti ada tombol create account and pay di sini Anda akan diarahkan untuk melakukan pembayaran dua, pembayaran registration fee sebesar 25 dolar menggunakan macam-macam eh, metode pembayaran misalkan PayPal ataupun kartu kredit. Oke. Okay. Jadi memang eh, mungkin Anda yang enggan ya, enggan membuat account apa ngapain bayar saya tidak berminat untuk publish dulu begitu ya. Nah, Anda bisa tonton video ini eh, bagaimana penampakan dashboardnya Google Play Console untuk yang versi yang eh, punya developer account. ya. Jadi, saya akan tunjukkan dalamnya seperti apa. Tapi, tidak masalah jika Anda ingin benar-benar bikin developer account, silakan dilanjutkan untuk langkah ini. Nah, ini adalah dashboard Play Console-nya. Oke, okay. ada menu di sebelah kiri dan ada Apps yang pernah Anda bikin sebelumnya Saya akan tampilkan punya saya Di sini Anda bisa lihat Di sebelah kiri adalah macam-macam menu Dan di sebelah bawah ini adalah App yang saya publish Yang sedang saya publish Sebagian besar uh, tidak jalan Atau sebagian besar sudah berjalan Dan di sana ada create app Tombol ini dipakai untuk membuat app pertama kali Anda Saya akan klik ya Teman-teman bisa Anda lihat dan anda diminta untuk menuliskan nama app-nya ini apa, Ball Launcher. Default language-nya anda bisa pilih terserah. Kemudian ini app atau game? Tentu saja game ya. Apakah ini free atau paid? Misalkan saya menggunakan free. Ya, um, ada warning di sini. You can edit this until you publish, you publish your app. Once you publish, you can't change a free app to paid jadi hati-hati ya jadi harus di set di awal kalian mau bikin free atau pet di depan oke okay, anda harus di set itu karena nggak bisa diganti kalau sudah publish kemudian ah, ini tiga hal ini declarations developer program policies, anda centang kemudian US export lawsnya anda centang ya oke okay, anda centang semua itu oke okay, mungkin juga muncul play app signing ini juga perlu dicentang oke okay. Nah kalau sudah nanti anda akan ditampilkan sebuah layar uh, yang berisi apa ya istilahnya helper ya kalau saya bilang helper karena kelemahan dari Play Store yang zaman zaman dulu itu adalah menunya sangat banyak banyak yang harus diisi sehingga membingungkan kita untuk mempublikasikan app di Play Store. karena menunya saking banyaknya banyak yang harus diisi maka si Google memutuskan untuk membuat semacam helper yang memberikan Anda guideline atau semacam task gitu ya apa-apa yang harus dilakukan untuk melakukan ini dan itu, nah ini sangat membantu sekali sebagai e, bagi kita seorang developer, mari kita lihat, jadi saya klik create app di sini. oke okay. nah, setelah create appnya berjalan maka kalau Anda lihat, kita sekarang dibawa masuk ke dalam tampilan app kita ya. tampilan app kita memiliki menu yang berbeda dengan yang sebelumnya yang Anda bisa lihat menu sebelah kirinya beda dengan yang sebelumnya, yang sebelumnya itu adalah tampilan utama awal ya untuk semua app, sedangkan yang sekarang ini kita lagi berada di uh, ball launcher app yang barusan kita lakukan, nah di dashboard ini ada macam-macam helper yang bisa uh, Anda uh, lakukan dengan mudah Misalkan, ya, pertama kali you Google menganjurkan Anda melakukan testing. Oke, okay. uh, lakukan testing dulu nih, ya. Artinya Anda boleh melakukan testing. nih Ini caranya, ini, apa, sorry, tahapannya. pertama pilih testernya dulu, kemudian create new release, kemudian review and roll out release. Nah, itu dia dikasih tahu. Ada juga yang begini, kalau Anda sudah PD dengan app Anda dan ingin melakukan uh, release, pertama-tama Anda harus ini ya, Memprovide informasi store listing Anda, app aksesnya, adsnya, konten renting dan sebagainya kalau Anda sudah PD, sudah, meng, sudah maksudnya sudah lakukan testing, dan Anda sudah mengisi store listing ya, store listing informasi store listing ya, maka Anda siap untuk merilis aplikasi Anda, nah ini juga ada tas-tasnya oke, okay. dan sebagainya dan sebagainya nah ini yang bikin developer dimudahkan ya, karena adanya helper oke okay sebelum kita bahas tentang testing, saya mau menunjukkan hal pertama yang dilakukan developer, yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi selengkap mungkin terhadap game Anda. Ya, Pada bagian ini Anda ikutin aja. yang pertama adalah app access, ya. jadi bagian ini ya, provide information about your app and set up your store listing-nya. Pertama kita lakukan app access. Um, pertanyaannya, ini maksudnya adalah Google menanyakan nih, kalau Uh, game Anda ini butuh butuh login loginan enggak Ada registrasi dulu nggak di depan? Apakah semua user bisa langsung masuk tanpa login atau tidak? Nah ini Anda silakan jawab. All functionality is available without special access. Artinya game saya tidak perlu login loginan, nggak perlu sign in sign in, buka langsung dimainkan. Tapi kalau game Anda perlu login dulu atau perlu registrasi dulu, Anda pilih yang ini, lalu Anda profit instruksinya bagaimana melakukan login jadi artinya di sini kita provide dummy um, username password dummy account ya jadi kita provide caranya login masuk ke dalam game kita nah anda tahu kenapa ini perlu begitu ya ini hanya diperlukan karena si google mau ngetes mau nge-review app anda nah bagaimana caranya dia bisa nge-review kalau dia nggak bisa masuk ke dalam game anda makanya itu kita kasih informasi ini loh caranya masuk ke dalam game saya pakai password ini pakai username ini nah itu ya jadi itu menjawab pertanyaan ini ya oke okay, uh, saya klik all functionality available without special access tekan save nah kalau anda pencet save kembali ke dashboard maka anda bisa lihat nah ini ya helpernya men mencoret ceret app access jadi step satu dari sembilan komplit nah kemudian kita lanjut ke ads Ya, di bagian ads pertanyaannya cukup simple, cukup sederhana, cukup jelas maksud saya. Apakah game Anda ada ad-nya enggak? Kalau game Anda itu punya in-app ads, maka Anda harus jawab yes, my app contains ad. Oke. Okay. Dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti di listing Play Store, di halaman tokoan Play Store-nya pada game Anda itu akan muncul label contains ad. Oke, okay. saya tekan save. Yap, kembali ke dashboard depan. Mari kita lihat. Nah, ini kita kecoret. Sekarang kita lanjut ke content rating. Nah, tentang content rating saya jelaskan dulu. Jadi, uh, content rating ini me memberikan informasi kepada user. ya, App Anda ini atau game Anda ini ratingnya apa. Karena rating itu banyak banget. Setiap negara punya... Standar rating dan jenis rating yang berbeda-beda, maka Google menggunakan yang namanya IARC (International Age Rating Coalition) yang artinya uh, standar ini, uh, sorry, uh, platform ini men menyediakan klasifikasi, membuat semacam konversi ya dari satu standar ke standar yang lain. Jadi kalau misalkan usernya ada di Amerika, maka yang ditampilkan adalah informasi Uh, apa namanya content rating yang menggunakan ini kalau kita di Asia pakai ini kalau kita di Eropa pakai ini jadi banyak dengan satu pintu dia menyediakan tampilan content rating untuk semua pihak semua uh, pihak yang yang memiliki beda beda uh, ininya standar ratingnya jadi YRC menyediakan konversi game Anda dikonversi ke standar rating yang mana tergantung siapa yang akses nah caranya cukup unik, ya, nanti Anda akan harus menjawab berbagai pertanyaan, series of questionnaire jadi ada macam-macam pertanyaan yang harus Anda jawab, ya dari hasil jawaban tersebut akan menentukan game Anda ini ratingnya apa, ya, ini saya kasih contoh, questionernya saya start kemudian ini saya set email address kategorinya game ya, tentu saja next, uh, nah kalau kategorinya bukan game, pertanyaannya akan beda lagi. Jadi questionernya ini dynamic, menentukan apa yang Anda pilih di depan. Apakah game Anda ada kekerasan atau berbau darah gitu ya? Jawablah yes atau no begitu kan. Um does the game content picture or sounds like to be scary or horrifying gitu ya? ya ada adegan horornya begitu kan? Oh, apakah ada adegan depiction of sexuality, sexual violence dan sebagainya? Nudity termasuk di sana yang Anda juga jawab itu, kemudian apakah gamenya tentang gambling, karena ada tuh ya ada game poker, blackjack, dan sebagainya kalau itu jawablah yes dan akan muncul mungkin ya, mungkin additional questions untuk itu, jadi saya bersama jawab no, Ada uh, the game contain any potential offensive language misalkan karakter di gamenya bisa ngomong, ngomong kata-kata ofensif, begitu ya control substance, adakah drugs, alkohol yang yang muncul di dalam game Anda Misalnya dan seterusnya growth humor, know, dan seterusnya does the game natively allows you to interact exchange content with other users through voice communication, maksudnya adalah apakah player yang ada di game Anda itu bisa bersosialisasi dengan player lain melalui teks, melalui voice, atau apapun itu ya, kalau itu Anda silakan jawab apakah app Anda men-share physical location, kayak gamenya Pokemon Go, tentu saja ini yes, kalau Pokemon Go, karena dia share lokasi dirinya, pemainnya ke sistem purchase digital goods, nah ini artinya, apakah game Anda itu ada in-app purchase-nya? mungkin saya jawab yes apakah e, barang yang dibeli itu bisa jadi random aja, jadi misalkan kita kadang-kadang bisa beli box pakai uang sungguhan gitu ya, nanti out Outcome-nya random acak. Nah, ini hati-hati. Ada beberapa aturan. Ada beberapa aturan. Bagi yang pakai random prices, aturannya adalah Anda harus menyediakan informasi persentase random per item yang muncul. Ya, Jadi mungkin saja no di sini. Can player trade trade or sell? No. Does the game contain any swastika nasi? No. Does the game contain any content? Republic of Korea? No content detail description of technique criminal offenses no does the game advocate committing acts of terrorism no jadi ini benar-benar detail pertanyaannya ya, teman -teman, ya itu jika selesai tekan save next dan uh, ini adalah hasil rating anda di Australia anda di untuk user audience Australia anda di masuk uh, rating general di Brazil all age north america everyone south korea all age europe 3 german usk all age rest of world termasuk kita itu three plus seperti ini enggak bisa tekan submit. Jadi itu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini label-label yang yang akan muncul di Play Store masing-masing audience Anda. Oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya Anda bisa menentukan target audience and contents. Oke, okay, saya back ke dashboard depan di sini target audience anda bisa klik dan ini hati-hati kalau target audience anda kurang dari 13 tahun maka anda harus memasang namanya privacy policy ya di di, uh, di playstore anda ya jadi anda harus provide itu oke okay, next apakah game anda ini bis, uh, appeal for children appeal itu menarik untuk anak-anak jadi bisa jadi kalau misalkan game Anda menarik untuk anak-anak, bisa jadi uh, game Anda akan ditampilkan apabila ada user yang browsing uh, app anak-anak begitu ya, nah hati-hati gitu ya. kalau memang aplikasi Anda bisa dimainkan oleh anak kecil, Anda jawab yes, tapi lagi-lagi Anda mesti profit uh, apa ya, beberapa hal, nah ini saya jawab no dulu Oke, okay. save. Nah, selesai. Oke. Okay. Ada beberapa, tadi ya, ada beberapa action yang kita lakukan yang Anda perlu menambahkan dokumen, ya. Privacy Policy dan Family, bla saya lupa apa itu. ada perlu profit itu. Yang berikutnya adalah News App. Apakah... Iya iya sorry, saya balik lagi ke privacy policy sebelum policy, sebelum ke news app. Jadi privacy policy ini adalah dokumen yang Anda harus provide ya, yang menunjukkan bahwa bagaimana aplikasi Anda menghandle datanya user apa? Mau diapain? Disimpan di mana? Dan diperuntukkan untuk apa? Karena zaman sekarang orang-orang sangat sensitif dengan data pribadi mereka. Jadi Anda harus bikin privacy policy Paling gampang ditaruh di sebuah web page, web domain utama Anda, lalu letakkan di uh, halaman ini. Jadi saya tunjukkan di mana tempatnya. Oke, okay, jadi saya lanjutkan. Apakah ini news app? Tentu tidak. No. Save. Lanjut lagi. COVID-19 ini um, baru ya ini. Temen -temen. Dulu nggak ada ini. <tuh> My app is not publicly available COVID-19 contact tracing or status. Jadi ini bukan app yang ada relasi, relasinya dengan COVID-19. Save Dashboard kurang satu nih teman-teman data safety. Nah ini yang tadi saya katakan um, next ya yeah. does your app collect or share any or request user data type? Tentu saja tidak begitu ya. Jadi saya jamin gitu ya saya tidak akan mengkolek dan menshare gitu kan? Nah store listing preview based on what you've told the following information will be shown to user Google Pay, app doesn't collect share data cuman perlu Anda kasih privacy policy -nya. gimana oke okay. oh, tunggu, ini nggak bisa di-save dulu ya oke, okay. jadi kita klik go privacy policy leave and discard nah ini Anda provide alamat sesuatu, begitu ya alamat web Anda untuk tempatnya Privasi pola saya ini saya ngawur dulu, teman-teman. Tapi nanti Android benar-benar ada karena akan dicek oleh Google. Oke? Okay. sementara memang nggak dicek, begitu. Nah, balik lagi ke dashboard, kita lihat data safety-nya diulang lagi. Kita next, uh, no, next. Kita sudah punya privasi pola saya. Save. Ya. Yeah, that's it. Ya. Yeah. Jadi itu konklus. Uh, semua yang kita sudah butuhkan untuk setup aplikasi kita berikutnya saya akan jelaskan yang bagian ini store listingnya kalau anda bingung seperti apa privacy policy itu isinya ada templatenya di web ini jadi misalkan ubah ya dev your website name misalkan ball sorry ball launcher kemudian your website your ball com next country nya misalkan Indonesia FKI. Indonesia state nya Jawa Timur misalkan. generate my privacy policy nah ini dia ini bisa anda copy gitu kan nah Cookies, bla bla bla, service ini contoh privacy, privacy pola saya. Jadi, ini Anda bisa copy. Anda copy ini, ini sih maksud saya di copy ke web Anda. Begitu ya, jadi copy ke web Anda dan Anda profit ke sini. Oke. Okay.